Ini kapok enak banget kemarin ada lumering, lumering habis guys, jadi tinggal kapoknya aja. Hmm, mau hmm. di perjalanan. Naik ke Depok, kemarin ada di tim kuliner. Hmm. Hmm. wajib kalian coba. Enak banget, empal Gak mau berhenti guys, sekarang nyemilih ini Order deh, lagi hmm. Enak banget Ting-ting kuliner Nih, mau-mau, mau gak mau, tau-tau mau ngambil sendiri Tapi Chan ini untuk ting-ting kuliner gak bisa nolak. Enak gak wak, jujur? Review jujur deh, Yemar review jujur. Gak pasti enak, emang enak. Enggak nggak beranggukan? Enak. Menar. Menar. Pedasnya pas, pedasnya pas. Beruknya hmm. pun tak badik kuyukin, dikirim. <laughs> aja habis lihat, habis sendiri. Nagi ya? Nagi banget. Enggak berhenti ya? Kapanya kalau <laughs> udah kena bawang putihnya, waduh Banget, bawang putih itu. berasa banget ya bawang putihnya aja enak. Masih enak. ah habis nasi hangat banget ya? Oh. Akhirnya balik lagi. Aduh, aduh, tuang lagi. Aduh, enak. Bukunya enak banget cucu nenek, cantik nenek, oh pinternya, maunya diajak jalan, antang, pinternya, nas sehatnya, nah. Setiap liburan, kemanapun aku pergi liburan, aku selalu bawa ini nih: pinjam WiFi. Ini tuh ya benar-benar troli unlimited, terus udah gitu, buat ke semua negara tuh diskon 10% dan makin lama makin murah. Jadi wajib kalian kalau mau pergi keluar negeri liburan, kemanapun, wajib bawa pinjam WiFi selalu setia banget kemana-mana bawa pinjam WiFi karena apa? karena ini tuh pocket size gampang dibawa kemana-mana ringan, simple terus udah gitu ya baterainya tahan lama sampai 10 jam jadi nggak rugi kalau pakai pinjam WiFi keren banget sih. Pinjam wifi ini selalu setia nemenin aku liburan pokoknya guys karena ini nih ya ini bisa dipakai 5 pengguna sekaligus udah gitu cakupannya juga luas banget sinyalnya juga cepet dan kenceng banget wajib liburan pakai pinjam wifi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 With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain I bring. You don't ever wanna give me ya, up. You la, don't ever wanna ya, set ya, om, me om, ya free. You don't ever wanna give me Sumera You Bobo yang lain belanja bunda kakak ikis ikis ikis udah <tindos> sama kakak ikis tunggu di bus Sumera, Sumeranya sama sumara karena sumara bobo si induk bobo dut dut dut ci gendut yeah. ciuman si kamu nak biar langsung anak ibu mana dia